butuh duit yang jalu Oh kata Allah minta sama saya lawakmu sombong kan jalu tambang golek kan bodoh bodoh bodo apa gak bodoh Suruh minta kau nyari, jalu oh, nggak usah cari, kerja kerja, kerja harus karena kerja itu iba ibadah. Tapi nggak usah cari, minta ya hanan, ya manan, ya fatta, ya rozzak, ya gani, ya mugi, Allahumma kfini bihalalika anharamika wa agnini bifadlika aman siwak, masya Allah dongunikan jemaat bi Allah makhfi bi halalika alharomika ya Allah cukupi aku dengan yang halal bukan dengan yang haram wah ini bi jadikan aku mendapatkan semua kecukupan keperluanku tadi bi bukan karena aku sibuk cari tapi karena Engkau yang bermurah memberi aman siwak sehingga aku gak butuh sama orang lain mau penak enak